Halo guys, selamat datang di channel rakitan mainan. Wow, lihat, di sini ada banyak sekali mainan yang harus kita rakit. Oke, okay, langsung saja kita mulai. Oke, okay, kita mulai dari yang ini ya, guys. Wow, lihat, di keren ya. Oke, okay, kita taruh sini. Sekarang kita akan rakit kedua tangannya, guys: tangan kanan dan tangan kiri. Oke okay, kita rakit dulu ya guys tangannya Mulai dari tangan kanan Kita ambil satu lagi guys Tangan kirinya Wow ini dia guys Tangan kiri Godzilla Oke okay, kita satukan Oke okay, kedua tangan sudah menyatu Sekarang kita akan menyatukan kedua kakinya Let's go Wow ini dia kaki kanan Taruh sini dan satu lagi guys Kaki kiri Oke okay, kita taruh sini Kita satukan ya guys Oke okay, guys kedua kaki sudah menyatu Sekarang kita tinggal memasang ekornya guys Bagian terakhir Let's go Wow ini dia guys Ekor bagian pertama kita taruh sini, guys, dan satu lagi ekor bagian kedua. Ini dia, wow, mantap! Oke, kita taruh sini. Sekarang kita akan satukan semuanya. Let's go! Wow, semuanya sudah terpasang, guys. Ini dia, turning concealer. Wih, keren banget ya! Mantap, oke, kita lanjut ke Godzilla yang berikutnya. Oke, guys, kita lanjut ke Godzilla yang kedua. Ini dia, guys, berwarna navy. Wow, mantap, oke. Kita akan mulai pasangkan ekornya dulu, ya guys. Bagian ekornya, let's go. Wow, ini dia, guys, bagian ekor Godzilla. Oke okay guys, kita pasangkan Wow, ekornya sudah terpasang Mantap, sekarang kita tinggal memasang kedua kakinya Let's go Ini dia kaki kanan Dan kita akan memasang kaki kirinya juga guys Ini dia kaki kirinya Berkumpul dan kita pasangkan Let's go Wow, kedua kaki sudah terpasang Mantap ya Sekarang kita akan pasangkan kedua tangannya Let's go Ada yang pertama, tangan kanan Dan yang kedua, tangan kiri Ini dia guys, tangan kirinya Oke, kita pasangkan Wow, lihat guys Kedua tangannya sudah lengkap Uy, Sudah jadi semua guys ini dia Godzilla Earth Wih keren banget ya Godzilla Earth mantap Kita lanjut monster terakhir Ini dia guys kaiju terakhir Wah lihat guys Ini kepala naga Oke kita akan pasangkan kedua kakinya dulu guys Oh tidak guys kita pasang dari sayapnya dulu saja guys ini dia sayapnya Oke, okay, satu lagi ya guys Ini dia sayap kedua Oke, okay, kita pasangkan kedua sayapnya Wow, kedua sayap naga sudah terpasang Mantap Sekarang kita akan pasang kedua kakinya ya guys Oke, okay, let's go Ini dia kaki kiri Kita see. Dan satu lagi kaki kanannya. Oke okay guys, kita akan pasangkan kedua kakinya. Let's go. Wow, kedua kakinya sudah terpasang guys. Ini sekarang kita tinggal memasang kedua kepalanya. Let's go. Wih, ada dua lagi nih, kepalanya. Kepala yang satu dan kepala yang satunya lagi. Oke, okay, kita pasangkan. Wow, lihat guys. Kedua kepala sudah terpasang. Dan sudah jadi guys. Ini dia, Mecha King Ghidorah. keren banget ya guys. Mantap. Oke okay guys, sudah jadi semua guys. Ada Burning Godzilla, Mecha King Ghidorah, dan... Oh, terima kasih sudah menonton Jangan lupa di subscribe Dadah